pesawatnya de nice. siap oh. ini layangan pespa pespa club ini nomor pira pespa pespa club, pespa club. Pespa club ini. Vespa klub mau persiapan nomor satu Vespa mau, mau. mendarat, Mendarat, terbang dari forum boleh mengambil posisi masih menunggu angin. kalau sudah oh. ready angkat ini kupu-kupu, juga. persiapan. Wah oh, ini kuda kuda kuda kuda kuda persiapan juga mau menyusul kupu-kupu. Kupu-kupu nomor Kuda kuda. Nah, ada lagi. <tuk> <tuk> <tuk> ada lagi ya, kan ya. Ini layang ada lagi. layang-layang unik juga Nanti akan <tuk> ini. layangan kuda. Lanang masih Lanang Baitomas mas kudanya mas. Terima. Ya. sama mas. jenenge sama mas. Kali oh. Ternyata... Ternyata pespanya tidak jadi terbang dikarenakan bensinnya entek. Vespa-ne entek, Lur. siap sudah ready, Oke okay. yang paling ter saya hitung dua dan tiga segera dilepas ini 49 ya dari rekan-rekan Domas ketan kalau nggak salah nomor 49 bersedia persiapan nomor peserta 16 dari FPBK mengangkat bendera merah menyimpulkan bahwa 1 2 3 Wah, FBPK. Wow. Tower wifi. Wow, aman luar biasa persiapan nomor 49 persiapan nomor 49 persiapan nomor sembilan. bendera merah sudah mulai diangkat yo bendera merah sudah mulai diangkat ketika hijau akan saya hitung kepala pedot wuuh nomor 25 nomor 51 nomor 34 51, 34 dan 06 3156 segera dibawa ke barat lapangan untuk mempersiapkan diri dan ini yang akan akan terbang nomor 25 5, 1, dan 34. Segera cepat. Ya, untuk nomor 06, 31 dan 56 segera dipersiapkan layang-layangnya. Setelah ini nanti akan mengudara. Mas Danda nomor berapa? 25. 25 Mas Danda nomor 25 Dari mana Mas? Sidowayah Berdaya Mas Danda nomor 25 Dari Sidowayah Berdaya Sedang melakukan persiapan Yang ini nomor berapa Mas? 06 06 setelah ini Mas ya Persiapan dulu langsung sana nanti setelah ini uh, untuk yang penariknya Kesini sini sambil. Persiapannya dari barat semua sedulur aja. Tapi ini yang angin mengudara, yang akan mengudara itu nomor nomor 25. Persiapan. Ada angin di sini. Yo, persiapan. Satu, dua, tiga Sidoaya Berdaya mengudara, boleh di pol nih, panjer, nek perlu di panjer. Sidoaya Berdaya, nanti akan saya siarkan. Ini layang-layang Sidoaya Berdaya, luar biasa, pencita layang-layang. Oke selanjutnya mungkin persiapan dari nomor berapa ini? Ada angin, persiapan sudah persiapan. Ada angin di sini, satu, dua, tiga, luar biasa. Boleh persiapan, kosong enam, tiga, satu, Mohon dipastikan. Nomor 06, sebelah utara disusul 31, tengah, terus yang paling selatan nanti 56, yang paling selatan 56, tengah, e, 31, dan utara 06, yang paling utara 06, Sebelah sana dulu sambil menunggu persiapan yang nomor Sudah siap Merah Persiapan hijau saya hitung langsung angkat persiapan ada angin di sini satu dua tiga yo ini dari Sidoarjo, doya kalau nggak salah setelah persiapan 2703 0433 sekali lagi 270433 persiapan langsung di barat selanjutnya yang belum mengudara Dari... ada tiga kali tadi bisa ingin mengudarakan yang sebelah tengah itu nomor 56 yang sebelah utara yang sedang persiapan nomor 33 <tik> persiapan Iya ada, ada angin persiapan-persiapan yang tengah ada angin di sini ada angin besar di sini satu dua tiga oh, oh yo yo yo ada angin lagi mungkin persiapan yang sebelah selatan ada angin lagi mungkin persiapan sebelah utara persiapan sudah Persiapan juga, ketika bendera hijau nanti akan saya hitung. Persiapan juga. Persiapan. Hati -hati burimu. Hati -hati. Anginnya sulit dikendalikan, jadi kemungkinan anteng nih gue sangat rendah. Warah makhluk dan juri pasti bisa menilai Bisa mengira-ngira terkait dengan angin ini pasti lebih bijak dan lebat untuk... Ayo bersiapan, satu, dua, tiga Luar biasa, luar biasa Mungkin yang sebelah utara masih persiapan, belum siap Boleh diterbangkan setinggi-tingginya Boleh, boleh Silahkan diterbangkan setinggi tingginya. Ayo! Oke, siap Siap lagi. Satu! Dua! Tiga! Layang-layang merdeka dari Pemuda Pemuda Ketika hijau Nanti akan saya hitung Koordinasi sama Yang megang layang-layang emas Ketika siap nanti Ababa siap nanti Segera angkat yang hijau Akan saya hitung Oke Masih persiapan Bendera merah Masih persiapan masih persiapan jika siap angkat bendera hijau oke mulai silir silir dua-duanya sini tetap koordinasi tetap kedua-duanya siap langsung hijau satu dua tiga jukan, ah em, ya, <Serikosan> ya koordinasi yang di sini panitia yang membawa bendera di sini. Ketika di sana mengangkat bendera hijau, panitia di sini harus mengangkat bendera hijau, menandakan kalau sana itu sudah ready. Panitia. Okay. Tetap saling koordinasi komunikasi Dari sini sudah. kesempatan untuk penerbangan ulang menerbangkan ulang kan ada tiga kali jika ingin menerbangkan ulang segera konfirmasi sama dengan juri sesuai dengan kesempatan Satu, dua, ramuni, muri luar <twelve> ya, luar ya, luar ya. luar waktu langkah selesai waaah waaah waaah waaah waaah ikutu ini dikongkini eneng kokkono eneng yang dipadukan jadi ngambilnya enak sih ngambil Ngambil ya dari dekat iya dari sini ada, dari sana ada ini disambung disambung di sini ada dikongkong di sini untuk kamu kok pesennya então Oh ini, Alamara, yang paling utara dulu yang lain diturunkan dulu aja 36 dulu yang paling utara yang lain diturunkan dulu aja 3, 2, 3, 3 Nomor beja dari dan disusul nomor 39 ya pak Dayang Putri cukup Pupawara. Veteran nomor 39 pertarungan ulang. Oke, persiapan. Ketanmu, wow. persiapan. Ya, persiapan. 1, 2, <hah> Satu. Dua nomor... Tiga Dayang Putri nomor 39, bulan sampai Ayo persiapan nomor Satu 2 dan 3. Satu dua dan tiga, nomor satu yang sebelah kana ya, mas, Jauh nanti akan saya hitung untuk peserta nomor dua Makarasi. Kuntilanak, apa Kuntilanak. orang ini mesti Anggal kuntilanak. mau satu, mau satu persiapan, satu. Puntilanak mau terbang Oh mulai oh, Puntilanak Mau satu oh, persiapan Mau satu oh, persiapan puntilana. Terbang oh, puntilana. Puntilanak Ini Barisan oh, persiapan sekarang yaitu Supai. Supai siapa Supai? Chat. Setting Godakutila Ayo, Godak. Cet mau godak? Tidak nih, ayo. Menanggung oleh Cet. buatan Amerika. Dari ya. Indonesia. godak kuntilana. Baik. Kuntilana, Dugur, ayo. Kuntilana, ayo. Ah, mau ngelip ya nih kuntilana, ayo. Yang ini kosong tiga. Ada angin sedikit tapi. Cetian godak kuntilana, ayo. Suwina ramer menantang munga, lor. Persiapan. Oke, persiapan Cet musul kuntilana munga.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 Pokine 01 ambil posisi tapi jangan di atasnya dari daripada 03. Nanti tidak burung terbang. Ini 03 dari dari remaja. Membawa bayang-bayang berbentuk pesawat tempur. Arab eh sui. Kita angin. Okay. Merah-merah dianggap menunggu angin.